Tentunya Rizky Bilar giveaway barang kesayangan persahabat ya Ngebucinya jalur iklan nih Wow Tentunya membuat kita traveling lagi persahabat ya Tentunya Bang Bilar membahas anak dan cucu nanti nih Luar biasa Mudah-mudahan tentunya Lesti dan Rizky Bilar diberikan kebahagiaan Dan dilancarkan untuk rangkaian pernikahan mereka Unggahan oh, tersebut juga telah diri kembali oleh akun instagram sendal putih anuskorbila Ada kalimat caption yang dituliskan Si kakak mah dah jauh ke depan banget kalau traveling dah nyampe punya anak sama cucu katanya ya <tuh -tuh, Full youtube kakak Sip apa eh, sahabat ya Tentunya yang belum mampir silahkan nonton di channel youtube nya Bang Bilar Bahwa banyak sekali kejutan yang diberikan untuk kita semua para fans ke kabar berikutnya kita lihat juga Sebuah unggah spesial banget persahabat Dari Bang Putra Yang mana Bang Putra mengunggah sebuah postingan Kebersamaan bersama Leslar Persahabat ya Ada anak tercintanya juga Khalid Luar biasa kedekatan dari Anak tercintanya bersama anti Dede Alessi Kejora Subuh luar biasa persahabat ya Sampai gak mau ditinggal pulang nih Ada kalimat caption yang dituliskan Selamat pagi nih untuk yang baru tinggal pergi Aduh ada komentar gercep dari Didi LSD situ mengatakan, Khalid sampai dikasih love hitam nih persahabat ya. Luar biasa tentunya kebersamaan Leslar bersama Bang Putra juga patut diacungkan jempol persahabat ya. Silaturahim selalu terapkan persahabat ya doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan. Untuk berikutnya kita mendapatkan kabar terbaru nih, dari idola kita, Lesti Kejora Yang mana diunggahan pribadinya ayah Kejora, baru saja mengunggah sebuah postingan terbaru nih, bersama si cantik dedek Lesti Wow, <tuh> ini masih dicianjur pas sahabat ya, dedek Lesti sangat fokus banget nih, dengan handphonenya apa mungkin jadi Lesti sedang chattingan bersama Rizky Bilar Aduh, bagi penasaran aja persahabat ya. Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan Lesti dan Bila selalu diberikan kesehatan Dan tentunya disitu ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora Bismillah katanya ya Wow apa mungkin Tentunya akan disegerakan Akad pernikahan Mudah-mudahan ada kabar baik dan kejutan bahagia yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita saya pesengan sebut banyak sekali komentar Hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Ajudan Leslar underscore Mengatakan dalam kolom komentar Karena PPKM jadi mainannya HP ya At Ayah Kejora Selanjutnya komentar dari akun Leslarken dari Ks1 mengatakan alhamdulillah sehat-sehat ayah kejora bersama keluarga besar. Amin. Tuh, bersabat ya. Selanjutnya ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Walnia Ulia mengatakan, doa terbaik Bapak sekeluarga Mugia Ching dilancarkan segala rupina, amin. Doa terbaik diberikan dari fans, mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid ya untuk mendoakan Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga keunggahan komentar selanjutnya dari akun Eka Lama Jendun mengatakan, Ayah sekarang banyak di kampung ya Hari-harinya dedek sendirian di Jakarta Ya Pak, Alhamdulillah Sekarang sudah ada yang jagain sehat-sehat Ayah, wow Ternyata di dalam Lesti Jakarta ini postingan baru diunggah oleh Ayah apa sahabatnya Doakan saja mudah-mudahan ada kejutan Dan kabar baik langsung Tentunya dari Lesti Maupun Rizky Bilar Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Dan kabar selanjutnya ini informasi di siang hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian Silakan berkomentar Bang menucapkan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh